Sekitar 129 km di sebelah barat tembok besar Tiongkok, para ahli paleontologi menemukan peninggalan dunia yang lebih kuno daripada tembok raksasa tersebut. Selama dua dekade terakhir, tim peneliti menemukan lebih dari 100 spesimen fosil burung yang hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu, hidup pada masa dinosaurus. Namun banyak dari fosil ini terbukti sulit untuk diidentifikasi. Banyak fosil yang tidak lengkap dan terkadang hancur parah. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Para peneliti melaporkan bahwa mereka telah memeriksa enam fosil burung. Mereka berhasil mengidentifikasi dua spesies baru. Sebagai catatan tambahan yang menyenangkan, salah satu spesies baru itu memiliki embel-embel tulang yang dapat digerakkan di ujung rahang bawahnya yang mungkin membantu burung tersebut dalam mencari makanan. Spesimen-spesimen baru ini mencakup dua spesies baru yang meningkatkan pengetahuan tentang fauna burung kapur dan menemukan kombinasi fitur gigi yang belum pernah kami lihat pada dinosaurus lain manapun. Fosil-fosil ini berasal dari sebuah situs di Cina yang telah menghasilkan fosil-fosil burung-burung yang sangat mirip dengan burung-burung modern. Tetapi semua fosil burung yang dijelaskan sejauh ini tidak memiliki tengkorak yang terawetkan bersama tubuhnya. Spesimen tengkorak baru ini membantu mengisi kesenjangan dalam pengetahuan tentang burung-burung dari situs ini dan evolusi burung secara keseluruhan. Semua burung adalah dinosaurus, tetapi tidak semua dinosaurus adalah burung. Sekelompok kecil dinosaurus berevolusi menjadi burung yang hidup berdampingan dengan dinosaurus lain selama 90 juta tahun. Burung modern adalah keturunan dari kelompok burung yang selama dari kepunahan yang membunuh sisa-sisa dinosaurus tersebut. Tapi banyak burung prasejarah yang juga punah saat itu. Penelitian berfokus pada mempelajari berbagai kelompok burung purba untuk mencari tahu mengapa sebagian burung bisa bertahan sementara yang lain punah. Situs fosil di barat laut Tiongkok yang disebut Changma ini adalah tempat penting bagi para peneliti yang mempelajari evolusi burung. Ini adalah situs fosil burung Mesozoikum atau Masa dinosaurus terkaya kedua di dunia, meski lebih dari setengah fosil yang ditemukan di sana milik spesies yang sama, yaitu Garsus humanensis. Situs Changma adalah tempat yang istimewa. Batu-batu yang mengandung fosil di sana cenderung terbelah menjadi lembaran tipis di sepanjang bidang pelapisan purba. Jadi, ketika menggali, itu seperti benar-benar membalik halaman sejarah. Lapis demi lapis mengungkap hewan dan tumbuhan yang belum pernah melihat cahaya siang selama kira-kira 120 juta tahun. Spesies baru atau lebih tepatnya generasi baru yang ditemukan para peneliti dan fosil-fosil ini mereka beri nama Mimanavis dukstrik dan Brevidentavis zangi. Seperti burung-burung hari ini, mimanavis Ompong. Brevidentavis di sisi lain memiliki gigi-gigi kecil seperti pasak-pasak yang dirapatkan di mulutnya. Bersamaan dengan gigi-gigi itu muncul fitur aneh lainnya. Brevidentavis adalah burung ornituromorph dengan gigi, dan pada ornituromorph dengan gigi-gigi ada sebuah tulang kecil di bagian depan rahang yang disebut predentary. Tempat dagunya berada jika burung itu memiliki dagu. Brevidentavis bukanlah fosil burung pertama yang ditemukan dengan predatory yang mungkin digunakan dengan cara ini. Namun keberadaan Brevidentavis bersama dengan Mima Nafis membantu melengkapi pemahaman kita tentang keragaman burung prasejarah terutama di wilayah Cangna. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.